kayak Pak Hajar, yeah. tinggal aku tilil kombinasi khusus, aku panggil serius di keluarga Sarimandra. Cek ya, yeah. Pak ya. sama tuh pahajat, ibu hajat, oh, ibu hajat, Jangan so, ke depan aja, ketua BPD. yang mengapa Kalurah yang ini, Pak perpan di <laughs>